Tiba saat mengerti jerit suara hati Yang letih meski mencoba Menaklukkan Rasa yang ada Mohon tinggal sejenak Lupakanlah waktu Temani air mataku Teteskan lara merajut Menjalin mimpi Endapkan sepi-sepi Cinta kan membawaMu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perintah, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu Mencintaiku Apa adanya Saat dusta mengalir Jujurkanlah hati Kenangkan batin jiwamu Kenangkan cinta seperti dulu, saat bersama tak ada keraguan, cintakan membawamu kembali di sini. superi bawa serta dirimu uh, uh, uh, uh. dirimu yang dulu oh, oh, mencintaiku apa adanya Cintakan membangunmu, uh, uh, uh, uh, uh. kembali di sini menuai rindu, membasuh perih Bawa serta di Aku <tik>